Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Misha Dwi Savitri Dari kelas 2C D3 Keperawatan Saya ingin menyampaikan materi Tentang Gout Arthritis Gout Arthritis Atau asam urat adalah Penyakit sendi yang disebabkan oleh Tingginya asam urat di dalam darah Penyebab dari asam urat Meliputi usia Jenis kelamin, riwayat kesehatan Obesitas, konsumsi purin Dan alkohol Tanda dan gejala yang biasanya dialami oleh penderita asam urat adalah 1. Kesemutan dan linu 2. Nyeri pada malam atau pagi hari 3. Sendi yang terkena asam urat biasanya bengkak, kemerahan, panas, dan nyeri 4. Gejala lainnya demam, menggigil, detak jantung lebih cepat, dan tidak enak badan Komplikasi gout artritis belum banyak disadari oleh masyarakat umum. Berikut beberapa komplikasi yang terjadi akibat tingginya kadar asam urat. 1. Kerusakan sendi. 2. Terbentuk tofi. 3. Penyakit jantung. 4. Batu ginjal. 5. Gagal ginjal atau nefrovati gout. Makanan yang harus dihindari oleh penderita asam urat. 1. Jeroan termasuk hati, ampela, ginjal dan otak. -tak. 2. Daging, 3. Makerel, tuna, sarden, dan teri 4. Makanan laut seperti udang, kepiting, dan cumi 5. Minuman bergula tinggi khususnya soda dan jus buah Makanan yang baik dikonsumsi oleh penderita asam urat 1. Sayuran seperti kentang, jamur, terong, dan sayuran hijau 2. Kacang-kacangan seperti lentil, kedelai, kacang polong, tahu, dan tempe semua jenis kacang-kacangan dan biji-bijian sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh